dat datang Kembali lagi di channel Musik Abadi. Gua di sini mau menyanyikan Ubert support Ubert so you not terganti. terganti Kau terganti Selamat datang banyak ada sampingku hati ini terkena Kau selalu bersama diriku Kau terima kekurangan kamu Kau terima kekurangan aku Mengkapilah lebar jalanku Untuk mengalami setiap langkah aku Jadi nama kau takkan akan terganti Sampai nanti aku Tulus hatiku sayangi, Kau sepenuh hati Aku mohon kau Tetap sini, Menemani aku Sampai akhir nanti Dan ku jaga Kau sama Sampai raga Tak lagi bernyawa Aku mohon kau Tetap setia Menemani aku Sampai ayah Dari dalam hati kau tak akan terganti Sampai nanti aku mati Dari dalam hati kau tak akan terganti Oh, penggat oh, oh. Oh, Kabe, pada